Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Asyadu alla ilaha illallah wa asyadu anna muhammad abduhu wa rasuluh amma ba'duh jumpa kembali dengan Akita channel berkesempatan kali ini masih dalam video-video reaction semoga ikhwan Villa semuanya selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala untuk kali ini kita akan mengangkat sebuah video beberapa hari yang lalu dari si pengujat saya Ibrahim di mana dia dalam mengucapkan rasa bela sungkawa terhadap meninggalnya eh, anak dari Gubernur Jawa Barat, Bapak Ridwan Kamil, di mana Si Udin menarasikan tentang anak sulung, dan di sini kita menilai ada sebuah penghinaan atas narasi Si Udin ini terhadap... Eh, Anak dari Gubernur Jawa Barat ini, di mana di situ mengartikan anak sulung seperti apa, kita simak video yang satu ini. Bahkan seluruh dunia ada yang selamat pagi, selamat siang, malam. Saudara-saudaraku, saya turut berbelasungkawa kepada Kang. Emil karena meninggalnya putra sulungnya, tapi sudah didapatkan dan segera dikuburkan. Pada awalnya, Saibuddin Ibrahim mengucapkan rasa bela Sungkawa terhadap anak dari gubernur Jawa Barat ini, yaitu Eril. Nah, Mungkin kita semuanya sudah tahu ya tentang cerita ini, peristiwanya dan baru ditemukan dalam beberapa hari uh, setelah hilangnya di sungai di Swiss. Nah di sini mungkin ya masih kita lihat biasa-biasa saja saat si Udin mengucapkan rasa bela sungkawa. Kita lanjutkan videonya ikhwan bela semuanya. Saudara-saudara. Semua manusia pasti meninggal. Kullu nafsin ikatul maut. Sesungguhnya setiap yang bernapas itu pasti meninggal. Nah di sini uh, si Udin membawakan sebuah dalil bahwa di dalam Al-Qur'an, di dalam Islam disebutkan kullu nafsin ikatul maut. Nah di situ masih dalam kerangka berbela sungkawa. Nah, nanti kita akan mendengarkan narasi si Udin tentang pengertian anak sulung ini meninggalnya seperti apa. Yang kita ketahui memang saudara Eril ini adalah anak sulung dari Pak Ridwan Kamil. Nah, di sini kita harus memperhatikan. Mungkin kalau kita sekilas tidak ada penghinaan, tapi kalau kita mendengarkan secara cermat Di sini ada hal-hal yang memang kurangnya eh, Si Udin ini menjaga hati orang yang sedang terkena musibah Karena itu yang tabah dan sabar kepada keluarga yang ditinggalkannya Bagaimanapun anak sulung adalah anak berkat Nah <tuh> masih ini ya Si Udin masih bisa dia Ini Apa namanya mengatakan hal-hal yang Wajar-wajar saja Tetap nanti kita perhatikan Detik demi detik dimana Saifuddin Ibrahim mulai Ngelantur <tuh> Mengartikan anak Sulung jadi, Ikhwan bilas semuanya harus memperhatikan di mana orang ini yang kebiasaan congornya ini menghujat, mengucapkan Bila kawa pun ada ujung dan ending narasi yang memang sangat negatif sekali. Lipat daripada orang tuanya dan sering anak sulung ini karena memiliki berkat dua kali lipat. Dikejar-kejar oleh kematian, dikejar-kejar oleh kecelakaan, sering sekali, saudara-saudara. Maka, banyak anak sulung itu yang mati menceng, yang mati berbagai macam keadaannya. Nah, di sini si Udin menarasikan kalau anak sulung itu sering ada kejadian dikejar-kejar kematian. Nah. Sebenarnya, tidak ada hubungannya ya antara hidup, mati, rezeki, jodoh itu dengan anak sulung, bungsu, dan tunggal. Semuanya adalah kehendak Allah SWT, kehendak Sang Maha Pencipta. Jadi, kalau si Udin uh, mengiring narasi anak sulung bahwa dikejar-kejar oleh kematian dan bahaya, dan hal-hal yang berkesan, apa namanya, berkesan hal yang kurang baik. Nah, ini yang seperti si Udin ini sok tahu ya. Sok tahu. Apakah itu hal yang bisa dipercaya? Dan yang sangat mirip sekali dia mengatakan anak sulung meninggalnya kadang begini, kadang saya enggak tega kalau mengatakan itu menceng atau apa. Saya enggak tega. Jujur ikhwan bilang semuanya pada saat ada orang kena musibah, boleh kita mengucapkan bela sungkawa Berduka cita Tapi Jangan pernah Kita mengatakan Hal-hal yang kurang baik Ucapan yang kurang baik Cukup kita berdoa Dalam rasa bilang Sungkawa kita Kita doakan Semoga keluarga Yang ditinggalkan Diberikan Kesabaran Ketabahan Dan keikhlasan Dan semoga uh, Bang Eril Arwahnya Diterima Oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dan ditempatkan di sisinya di surga yang jannah, dan pastinya kita selalu berdoa semoga pahalanya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala atas perbuatan baik di uh, di dunia. Jadi, insya Allah, kalau Bang Erit ini orangnya orang yang taat, sebagai Muslim yang taat, tapi narasi Si Udin sangat luar biasa ya. Penghinaannya mengatakan anak sulung itu dikejar-kejar. Uh, kematian dan Meninggalnya Yang menceng lah yang ini Ini yang kita nggak tega ya Saat orang ini dalam keadaan berduka Si Udin Mengatakan hal yang demikian Yang sangat miris sekali ya Iqanullah semuanya ya Yang seharusnya tidak diucapkan jadi diucapkan inilah kalau kita nilai jadi kepentingan-kepentingan oleh si Udin ini Jadikan kepentingan sebuah konten untuk mencari perhatian dan mencari dolar Dalam satu konteks mengucapkan Belasungkawa mungkin haknya Sebagai sesama warga negara Indonesia dan sebagai manusia Rasa kemanusiaan Tetapi nah narasi yang disampaikan tentang anak sulung inilah dalam konteks ada tanda kutip sebuah penghinaan tentang anak sulung seperti ini jadi uh, ikan vila semuanya akidah channel sengaja mereaksi sebuah video ini jangan sampai apa yang diucapkan oleh si Udin ini menjadi apa ya perhatian publik untuk dinarasikan secara negatif dan hal itu tidak ada hubungannya antara anak sulung dengan meninggalnya seseorang apapun itu semua sudah menjadi kehendak Allah subhanahu wa ta'ala dan tidak bisa dan tidak boleh kita menarasikan anak sulung meninggalnya yang apa ya yang diucapkan itu hal yang tidak baik begitu Iwan puhla semuanya ini saya cuplik video Saudin Ibrahim dan semoga bermanfaat untuk Ikhwan villahla semuanya yang belum tahu bisa menilai, ternyata si udin ini selalu memanfaatkan situasi untuk bernarasi untuk mencari dolar dan mencari viewer di youtubenya bahkan orang meninggal pun dinarasikan seperti ini oke Ivan bilang semuanya ini tadi satu cuplikan video si udin sedang ngelantur mengucapkan dalil tapi di ujungnya menarasikan anak sulung dari Gubernur Jawa Barat Kang Ridwan Kamil sampai di sini dulu akidah channel nanti akan kembali dengan topik yang berbeda pastinya insya Allah akidah channel akan selalu bersama saudaraku semuanya semoga apa yang kami sajikan selalu bermanfaat terima kasih atas dukungannya dan tetap dukung channel channel muslim semoga dukungan anda Menjadi ladang amal untuk bekal di akhirat nanti, insya Allah. Amin, amin ya Robbal 'alamin.